di Pablo Pictures ya. Yes. Pablo yes. Picture kita di tengah pantai sekarang. Karena lagi surut dan ternyata ke sini Kak ada pertemuan arus. Ada tengah yang, tengah. yang unik di sini. Di salam budaya kali ini kita ada di Pantai Putat di kawasan Kecamatan Denyu. Jaraknya dari Kota Seneles sekitar 52 km. Halo. Hai. Di mana? Kamu selalu mau mencari saya untuk menjadi objek video ya. Kita sekarang ada di Pantai Putat. Kalau agak Inggris Heart ya. Let's <laughs> kita ke Tadi kita lagi di di Pantai Tanjung Pupak sekarang kita tengah makan Pantiau Mie tidak ada Pantiau Berasa, habis iya Maka Pantiau Mie kakak iya, di sini iya, di sini iya, di sini tidak ada Pantiau Berasa, tidak ada ya? tidak ada, iya, 5% iya, habis ya? iya, cewa kami. nih? iya, ini Pantiau Mie Pantiau Berasnya habis Eh hey. ini mana nih hmm? hilang ya kak bumbunya? Tapi <laughs> memang tak berbumbu itu kak. Ini sepertinya bumbu ini di, di apa namanya? Dicuri. Coba dicek di sini. Tidak ada kok dua bener. <laughs> di katakan <laughs> KKN. Coba cek kakak. Ini paksa. Satu kok, dua kok kak. Aku ambilnya dua kak. Ini apa namanya? Ini nama kelesan. Kelesan. Kalau dibelinya namanya kelesan. Kalau telok kayak Yo, <tun> ini, ini, itu ini ada mbak Ini, ini rujak apa? Ini rujak Itu ada. Internasional putih, kuning. sampai kuning ya. Ada. enggak? <tun> <tun> <tun> <kita> eksekusi. <tun> <tun> ini berada di pantai. Sekali singgah Dalam perjalanannya kayaknya uh, Butuh asupan energi ya? Betul, kak. Karena jaraknya hampir 70 kilo ya kak sini dari sungai liat ya kak 52 kak kak Sampai ke pantai oh, sampai ke pantai ya tujuh puluh 52 sampai di pintu gerbang Bali. Hmm Berbiasa, kak terkuras energi ya kan? Pinggang hmm. agak kemeng kembang <laughs> <bingung>. Iya kemeng bahasa bingung kembang iya sekarang sampai sini langsung makan pantiau mi. Mantap, enak. Dalam sangat. kami makan dulu ya. Iya, nunggu bayi saudara. Berada di pantai Putat. lebih dekat pantainya setelah mengisi amunisi dengan makanan-makanan khas dari uh, pasirnya putih gimana kakak pulang kampung terasa ya Anda, zona aman berenang Baru masih surut hmm. ya kak? Kalau air pasang ini sampai sini ya hmm. Ini posisinya lagi surut Jadi harus Jalan kira-kira ada setengah Setengah kilo nih kayaknya nih Ya. kalau Menuju baik -baik. ke airnya surut. Jadi buat spadi, Semua yang net berenang Di kawasan sini Tuh ada Rambu zona aman berenang jadi aman buat mereka yang bisa renang berbeda, bisa renang kayak gini bisa coba-coba kalau nih kalau ini bukan dapatnya berenang dapat airnya airnya kurang dalam airnya <laughs> kurang dalam <laughs> hidup penuh alasan lumayan jauh beradik perjalanan menuju air karena posisi lagi suruh Ini. Halo Cek Tanti Cek Lukman terus Cek Nuspan Halo oh, Mas Haidar Iyuk mila Iyuk Yo jame terus anak-anak rumput deh yo, datang keblinyu ke, ke tanjung putat, keren, mantap, pokoknya ah. di sini, disuruh uh, nikmati suasana baru, ada warung-warung kecil, makin banyak. Kakak sini, kayaknya lagi lagi di apa namanya, lagi dihibur sama mantap penari da dari patafia dancer ya. Ya, yes, betul. Tadi tajam tajam di pelinju ada nikah saya RW di sana. Wajah kuning, wajah merah, warnanya hijau kayak lollipop ya. <tuk> di sana juga ada Mako TNI AL bubble. Oke, okay. di sini keren. Uh, udara ataupun cuaca cukup mendukung, tapi yang kulitnya sudah rada hitam siap-siap lebih terbakar lagi karena masih di sini saya ada membawa jaket biar maklum tidak ada lagi stok putih. <laughs> Ayo ke mandi onion-onion. Azmadie, ready. Agit Tanjung Putat, Tanjung Putat masih di Papui Pictures ya. Yes, Papui Pictures. Kita di tengah pantai sekarang. Rampu lagi surut dan ternyata ke sini kak ada pertemuan arus. Ada yang ternyata. unik di sini? dari unik. Ya, unik banget. Ada pertemuan arus dari sisi kiri dan sisi kanan membentuk. Bisa. Ya. Musik. dah tanjung putat kita akan mulai ke objek yang selanjutnya Pokoknya di itu ikuti terus perjalanan kami hari ini dan pastinya buat kalian semua Spradi di mana pun naik ikak <laughs> jangan lupa nontonin terus channel channelnya di mana channelnya Pablo Pictures Jangan lupa Pablo Pixers subscribe, like. subscribe screenshot Eh, share Jangan lupa subscribe, like, share, and comment eh. Oke, okay. eh. ke seluruh sosial media kamu Oke okay. Semua orang dunia tahu Kita punya pantai Tanjung Putat yang bagus di Blinyu Kita ke tujuan berikutnya, kemana? Ke sana <laughs> Oke, oh, kita terus ya Oke, okay. <laughs> okay, sebenarnya perjalanan kita selesai Untuk di pantai Tanjung Putat ikuti terus perjalanan kami kemana pokoknya ada aja <laughs>